Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat sebuah tutorial Bagaimana caranya mendownload video Ataupun foto yang ada di instagram Tanpa aplikasi Langsung saja ke tutorialnya Pertama teman-teman buka dulu Aplikasi google chrome Lalu teman-teman cari dengan kata kunci download foto Instagram. Lalu pilih web yang paling atas. Kemudian kita buka Instagram kita. Kita cari foto mana yang akan kita download. Misalnya ini foto ini. Langsung saja kita tekan di sini lalu kita salinkan link tautan di salin. Kemudian kita tempelkan ke situs yang sudah kita buka tadi di Google Chrome, teman-teman. Langsung kita download. Lalu kita pencet, kita tahan lama di foto, lalu keluar seperti ini. Kita tekan download gambar otomatis, gambar akan tersimpan ke galeri kita, teman-teman. Kemudian cara mendownload, nah ini contohnya sudah tersimpan di galeri kita. Sekarang kita mencoba mendownload video yang ada di instagram misalnya video dari dina andriana nah ini videonya kita coba download video yang ini aja dulu nah yang ini kita langsung pencet tombol kita salin tautannya nah setelah kita salin tautannya kita tempelkan di google chrome tadi teman teman lalu kita tekan download lalu langsung di download videonya nah ini sudah sudah berjalan downloadnya ya guys lalu kita mencoba mendownload video yang lain misalnya yang ini kita salin tautannya kemudian kita tempelkan ke Google Chrome tadi langsung di-download seperti tadi guys otomatis videonya akan terdownload dan tersimpan ke galeri kita ya guys nah. kita coba mendownload video yang lain lagi misalnya video dari Helen Junette, nah Helen Junette ini event aku Helen Junette, nah video dia yang pendek aja ini yang satu menit ini kita salinkan tautannya kemudian kita tempelkan di google chrome ini teman teman jangan ditutup dulu jangan di close google chrome nya supaya mudah kita dalam bekerja untuk mendownload beberapa video yang ada di instagram ataupun foto kita cuma di apa di minus aja jangan di close aplikasinya supaya kita mudah untuk membuka Instagram lagi membuka Chrome lagi nah ya gitu ini contoh video yang sudah didownload dan sudah tersimpan di galeri kita guys ini ada satu dua tiga empat satunya foto tadi ya cukup sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa di like di komen dan di subscribe ya guys.